Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fajar Visual 2022 yang akan selalu menemani Anda di mana pun Anda berada. Oke, okay, senjata artileri rahasia Rusia di Suriah. Proyektil kanon Krasnopol 152 mm. review.com Proyektil 2K25 Krasnopol kaliber 152-155 mm merupakan amunisi Puasukan artileri yang diluncurkan menggunakan kanon dari kendaraan tempur darat. Self-Profiled Hauser atau SPH seperti 2S19MSTAS Di Suriah, proyektil ini berpermandu laser semi otomatis Ini menjadi salah satu senjata Rusia Rusia Untuk menghancurkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Video mengenai hal ini sebenarnya telah muncul pada tahun 2017 lalu Proyektil Canon bersayap ini digunakan Rusia untuk menyerang balik pasukan-pasukan musuh Yang telah menyerang pangkalan udara Kremlin Lalu bagaimana proyek ini bisa tepat mengenai sasaran? Media-media di Rusia, termasuk Roshiskyasya Gazeta, memberitahukan video yang melihat bagaimana Krasnopol menghancurkan sasarannya. Salah satu video tanpa keterangan, keterangan tanggal diunggah oleh akun Twitter Rale85, peneliti Kebijakan Pertahanan Rusia, diduga video ini diambil beberapa tahun lalu. Video itu diambil dari ground yang digunakan untuk memberikan panduan posisi sasaran bagi Krasnopol. Meski demikian tidak disebutkan drone apa yang digunakan. Ada yang menduga drone semacam Greeneye 4 dapat digunakan untuk hal ini. Drone dengan panjang 2,4 meter dan rentang sayap 3,2 meter ini mampu terbang selama 4 jam dan jarak belajar hingga 70 km. Ada juga drone Orland 10 yang digunakan sebagai pemandu dari udara untuk penembakan Howitzer 2A65 MSTA BSP dari darat. Krasnopol M-2, senjata artileri warisan Uni Soviet yang dikembangkan lagi oleh Rusia, dibuat sesuai dengan standar NATO. Menurut pabrik pembuatannya, KBP Instrument, proyektil ini dapat diluncurkan menggunakan beberapa jenis cannon artillery seperti D-5, D-6, M-109, TRF-1, dan lain-lainnya. Proyektil Canon homiser ini dapat diluncurkan hingga jarak 25 km terhadap targetnya dengan cara melambungkan ke udara, melewati rintangan, dan akhirnya meluncur mengenai sasarannya. Jadi ini adalah senjata artileri rahasia Rusia di Suriah dan juga akan nanti digunakan di perang Ukraina yang akan datang. Karena alat ini sangat handal dan dapat digunakan untuk jarak jauh, maka juga ini sebenarnya benar digunakan. Maka kita tidak tahu hasil dari akhirnya apa yang akan terjadi di saat itu juga.